Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Deroso Soto so, Saudaraku pada kesempatan ini saya ingin mereview Satu unit mobil yang tentunya masih sangat bagus sekali Harganya pun insya Allah menjadi bahan kompetitif Buat so, saudara yang barangkali membutuhkan mobil sedan berkualitas Harganya pun murah Baik kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim Suzuki Chias Tahun 2015 Bodi yang disuguhkan, desain garis tegas yang membujur dari sisi depan hingga ke bagian belakang Nah, ditambah lagi pesona mewah yang terasa dari ornamen, rum di depan Hal senada juga ditemui dari desain pelek yang elegan, yang disematkan pada ban berukuran 195 ring 16 per 55 ban nya masih sangat tebal dari Bridgestone untuk eksterior samping chrome door handle serta sisi di bawah kaca samping nah ini di sini ada bagus ya saudara mobilnya dan juga untuk eksterior belakang eksterior belakang Tak lepas dari aura mewah dengan lampu berukuran besar yang menyeruak hingga ke sisi samping bodinya menyampaikan elegannya. Untuk body bodi pun masih sangat bagus sekali mulus tidak bakal seksiden maupun banjir. kalau dilihat sekilas seperti Toyota Altis ya baik untuk interior kita cek ke dalam untuk di dashboard sangat tertata dengan rapi dengan desain minimalis namun sporty di sisi tengah dikemas panel audio. Nah, ini dia. Dan mobil ini sudah start engine bottom Suzuki Ciaz. Dan di setir pun performanya masih desain yang sangat terlihat cukup minimalis dan elegan. Dengan, dengan desain berpalang tiga serta tombol praktis layak switch audio, dirasa mampu memberikan kenyamanan buat kalian semua. Kursinya sudah dilengkapi balutan material kulit berkualitas. Wheelbase nya di angka 2,650 mm. Ini memberikan ruang kaki yang lapang, luas banget pada mobil sedan berkapasitas 5 penumpang. Dan untuk di bagasi, di bawahnya terdapat ban cadangan serta toolkit. Mobilnya aman, ya? Nggak bekas banjir dan nggak bekas nabrak. Oke, baik. kilometer sekitar 29.000 ya saudara service record terdapat buku service insyaallah mobilnya rekomendasi banget ya untuk door trimnya rapi bagus elegan dipadu dengan button color black glossy segaris menambah kesan elegan pengaturan sudah electric mirror dan reflectable power window lock dan power autos di tempat sisi folder cukup banyak ya. Dilengkapi dengan port outlet dan soket USB. Ragamasi fix standar. Buku servis tersedia. Ini platnya plat A daerah Kabupaten Tangerang. Pajaknya pun masih sangat panjang, tiga per tahunnya. Kesannya elegan banget. Head unit di tengah, di atas set unit terdapat blower AC. Yang cukup besar menambah kesejukan dan kenyamanan buat pengemudi dan penumpang. Untuk kilometernya pun masih sangat rendah. Kilometernya di 29000 Sini Sunflacer dilengkapi dengan vanity mirror di kedua sisinya spion belakang sudah ada view dan juga sabuk pengamannya sudah edit. dan juga untuk di setir edik eh, interior gabin kemudi terdapat handrest ya handrest nya fix nah seperti ini terdapat Penyimpanan terbuka cukup bagus, mesinnya 1.500 cc, ya dan ini mobilnya backup hanya 300 unit dikeluarkan oleh susukindo mobil. mobilnya bagus ya tidak ada yang rembes <tuh> mesin semua masih sangat kering tidak ada bekas banjir ataupun accident di tulang-tulang kap mesin pun masih sangat aman sekali apron maupun bullhead masih asli original bawaan dari pabrik Suzuki Chias tahun 2015 mobil ini saya jual 120 juta Nego sampai deal sampai jadi saudara. Insya Allah mobil ini bisa menjadi bahan pertimbangan maupun rekomendasi buat saudara semua yang akan membeli kendaraan. Untuk kredit bisa langsung menghubungi saya atau Finan. Oke, okay, baik ya. Kalau barangkali saudara ada yang berminat, bisa langsung menghubungi saya. Mumpung mobilnya masih sangat ready, mobil yang kemarin kami vlog sudah terjual habis. Ya, tidak ada stok lagi. Baik, saudaraku, apabila ada salah-salah kata maupun kesalahan, baik penyampaian maupun penampilan mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Saya tutup ya. Wa taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses selalu.